emas bullish, cari sinyal valid harga emas US dikembali melakukan fase tertahan di atas area kritis setelah melakukan fase rebound dan bias harian pergerakan emas US diterlihat berada dalam kondisi bullish.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 Sebaliknya waspadai jika harga emas USD 1 terus bergerak ke bawah dan menembus level 1926.69, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1914.95. Sekian analisa forex untuk tanggal 4 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081.